setiap wanita pasti mengalami keputihan keluarnya cairan di vagina ini berkaitan dengan hormon kesuburan mamid Yaitu estrogen Keputian terbagi dua Keputian fisiologis atau normal Keputian patologis atau abnormal Keputian normal terjadi saat 2 minggu menjelang masa haid Saat kehamilan ataupun penggunaan pil KB hormonal Keputian normal bisa menjadi keputian abnormal Biasanya terjadi akibat infeksi jamur atau bakteri atau parasit Keputian abnormal dapat mengganggu aktivitas hubungan seksual Agar terhindar dari keputian abnormal, coba beberapa cara ini Area vagina harus selalu bersihkan area vagina setelah dibasuh Pakailah celana dalam yang menyerap keringat, jangan terlalu ketat Pakailah celana dalam dengan kandungan germanium Germanium antibau antibakteri dan melancarkan peredaran darah